Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. Dari mana 45? Nanti kita bahas ya. Bapak juga lupa. Sekarang Bapak tanya di Do dulu. Do X tambah N tambah X kuadrat sama dengan berapa, Do? Ayo di Do. Hmm. X A, N Pak. Bangke. Keluar, Lu. Berdiri di tiang bendera sampai lebaran. Ini, ini ya. Contoh anak yang nggak mau belajar. Peot, sekarang kamu peot. Bayangin kamu disuruh ke pasar sama ibu Kamu bawa duit Rp50.000 Suruh beli jengkol Rp20.000 Berapa kembaliannya? Rp30.000, uh, Pak Bagus Kamu kasih ke siapa kembaliannya? Ke konter, Pak Top up diamond Anak asu Naik di atas, Dido Siapa itu yang ngorok? Oh, begitu rupanya kalau duduk di belakang ya